Ilmu katurangan bukan perkara tentang makhluk gaib seperti kodam, jin, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang "wah perkutut katurangan Brahma Berikut adalah pemaparan kami.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 yang sudah meninggalkan keyakinan tersebut. Burung perkutut katuranggan Brahma Labu Geni merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang tidak baik dipelihara. Brahma Labu Geni memiliki tiga kosa kata yaitu Brahma, Labu, dan Geni. Brahma adalah dewa pencipta dalam filsafat Waitha. Ia dibatang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman yang bergelar sebagai Dewa Pencipta Dewa Brahma sering disebut-sebut dalam kitab Upanishad dan pegawa kita Labu adalah buah waluh, geni adalah api Tuah burung berkutut keturangan Brahma Labu Geni dipercaya memiliki tuah tentang pelopor atau pioner Angsar burung perkutut kaderan Brahma Labu Geni dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya Terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut kaderan Brahma Labu Geni Perkutut kaderan Brahma Labu Geni memiliki wajangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi penyemangat Yang membara dan berapi-api Dan dapat memberikan motivasi di lingkungannya Ioni yang dimiliki perkutut katurangan Brahma Labu Geni memiliki ciri mati yang berada di ciri fisiknya. Dimana burung perkutut katurangan Brahma Labu Geni ini memiliki ciri bulu berwarna merah yang tidak menyelubungi seluruh tubuhnya. Baik pada bagian sayap ataupun kakinya. Dodo dapat melihat warna merah tersebut. Warna merah ini mirip seperti warna buah labu. Analoginya, pelopor adalah seseorang yang merupakan salah satu yang pertama untuk memasuki daerah tertentu Sehingga ia harus menemukan jalan tanpa memperoleh manfaat dari pengalaman orang lain Karakteristik untuk pekerjaan pelopor yang disebut pioner adalah kesulitan yang mereka jalani dan usaha besar yang harus mempertahankan banyak fitur masih hilang Karya pelopor sangat penting karena orang lain bisa membangun Beberapa orang secara alami perintis. pelopor dicari pada masa tua lingkungan yang baru dan asing Dalam beberapa kali adalah contoh pelopor pengaturan mereka dalam memulai bisnis seorang pelopor sejati bekerja kurang baik dalam lingkungan benar-benar mapan namun yang harus diingat adalah dalam melakukan sesuatu dibutuhkan suatu ketekunan dan keseriusan saat menjalankannya Tidak hanya itu, dibutuhkan ambisi sehingga orang yang menjalaninya memiliki semangat saat mengerjakannya. Segala sesuatu tersebut harus dimiliki dengan porsi yang cukup. Pada beberapa orang, karena ingin menghasilkan yang terbaik, membuatnya terlalu ambisius untuk mencapainya. Padahal, Ambisi yang berlebihan justru tidak berdampak baik bagi pekerjaan yang dijalankannya. Ambisi yang berlebihan juga memberikan dampak buruk lainnya. Inilah alasan kenapa burung bergerut ini memiliki mitos yang kurang baik bagi kebudayaan spiritual Jawa. Terkadang ambisi memiliki sudut pandang positif maupun negatif bergantung pada konteksnya. Di lain sisi, ambisius menjadi pendorong orang untuk mencapai hal-hal besar. Tanpa ambisi, tak ada hal hebat yang akan pernah dilakukan. Secara keseluruhan, ambisius adalah kualitas positif, terutama bagi orang-orang yang mencoba membangun bisnis mereka sendiri. Seperti jika mendoro secara alami terdorong untuk menetapkan tujuan dan mencapainya. Maka akan lebih mungkin berhasil daripada seseorang yang tidak. Secara keseluruhan, ambisius adalah kualitas positif, terutama bagi orang-orang yang mencoba membangun bisnis mereka sendiri. Seperti jika Ndoro secara alami terdorong untuk menetapkan tujuan dan mencapainya, maka akan lebih memungkinkan berhasil daripada seseorang yang tidak. Kendati demikian, dalam beberapa kasus ambisius yang ekstrim mungkin berakhir dengan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Jika Doro merasa yakin tipe orang yang sangat ambisius, mungkin Doro harus mewaspadai efek samping berbahayanya, sehingga alangkah baiknya ambisius ini dilakukan dalam batas wajar. Di sisi lain, orang tanpa ambisius acap kali tak memiliki mimpi dan misi tidak ada arah atau niat yang jelas banyak dari mereka yang sakit hati terhadap kehidupan dan tidak mengerti bahwa justru kurangnya ambisi bisa menyapu tase masa depan seolah-olah sayap mereka diikat ke belakang bahkan tidak menyadari potensi yang dimiliki ambisius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 itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu sagung dumadi kali inggera bedoh nirking samtikolo.